USD Swiss Frank bullish, awasi berpotensi bearish. Bias harian pergerakan USD Swiss Frank terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Swiss Frank sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.95905, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.95645. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212